Halo teman-teman, yuk bermain tebak gambar. Kali ini kita akan membahas hewan apa ya? Yuk, kita putar spinnya. Oh, come on! Oh no! Laba-laba! Kali ini kita akan membahas laba-laba. Laba-laba adalah sejenis hewan berbuku-buku atau artropoda yang termasuk ordo araneda atau aranayae, hewan yang bisa mularkan jaring dari tubuhnya ini seringkali dianggap sebagai serangga oleh banyak orang. Adapun di dalam perut laba-laba terdapat usus, jantung, organ reproduksi, dan kelenjar sutra. Pada laba-laba betina dan jantan yang belum dewasa, pedipalpus seperti kaki digunakan untuk mencari makanan dan juga berfungsi sebagai indera. Segmen pedipalpal atau coka yang melekat pada cepolatorax biasanya dimodifikasi untuk membentuk struktur untuk makan Panjang tubuh laba-laba berkisar dari 0,5 sampai 90 cm teman-teman Laba-laba terbesar adalah Myagolomob berbulu Biasa disebut sebagai tarantula yang ditemukan di iklim hangat dan paling banyak di Amerika Beberapa megalomorp terbesar termasuk laba-laba pemakan burung goliat ditemukan di sejumlah wilayah Amazon. Laba-laba terkecil miliki beberapa famili ditemukan di daerah tropis. Laba-laba betina umumnya jauh lebih besar daripada jantan. Sebuah fenomena yang dikenal pada hewan sebagai dimorfisme ukuran seksual, banyak laba-laba penenun betina seperti famili tetraganidae dan aranidae. Menunjukkan dimorfisme ukuran ekstrim, setidaknya dua kali ukuran jantan dari spesies yang sama. Laba-laba menghasilkan benang sutra yang dibawa angin dan pada akhirnya akan melekat di suatu benda, membentuk jembatan. Laba-laba jantan kecil dan ringan dapat membangun, dan melintasi jembatan sutra lebih cepat daripada jantan yang lebih besar dan lebih berat. Semua laba-laba adalah pemangsa, hampir seluruh spesies laba-laba, memakan hewan lain, atau terutama serangga. Beberapa laba-laba merupakan pemburu aktif yang mengejar dan mengalahkan mangsanya, sebab mereka memiliki indera penglihatan yang berkembang dengan baik, sedangkan beberapa laba-laba lain hanya menenun jerat sutra atau jaring untuk menangkap mangsa. Jaring dibuat secara naluriah dan secara efektif menjebak serangga terbang, banyak laba-laba menyuntikkan racun dan mangsanya untuk membunuhnya dengan cepat. Pada spesies laba-laba lain hanya menggunakan pembungkus sutra untuk melumpuhkan korbannya. Walaupun tampak mengerikan, laba-laba sebenarnya tidak memiliki gigi loh teman-teman. Beberapa spesies laba-laba mempunyai sepasang taring semu yang tidak digunakan untuk mengunyah makanannya. Tetapi untuk menyuntikkan racun ke tubuh mangsanya. Setelah mangsanya mati, laba-laba akan mengeluarkan cairan yang melembutkan tubuh mangsanya agar lebih mudah dimakan. Nah itu tadi pembahasan seputar laba-laba ya teman-teman.